dan pengasihan ya masih berjalan kita agendanya sore ini adalah launching buku I you dari Mbak Melayasma Yasma sekaligus mendiskusikan eh, beberapa tema atau poin percakapan yang memang menjadi highlight dari buku ini sebelumnya Mungkin kita tepuk tangan dulu untuk kita semua yang ada di sini Dan juga selamat untuk tim redaksi Mbak Mela dan Mbak Alia Yang sudah bekerja keras menghasilkan buku ini Terima kasih juga Mbak Mira yang sudah uh, sangat antusias menjadi pemain dari diskusi ini Oke, okay. Ini buku setelah fitting room ya Mbak Mela ya yang ada di, teman, ada di depan teman-teman ini Nanti bisa didapatkan dengan harga khusus Terutama untuk pelajar dan mahasiswa Sebelumnya ada fitting room Teman-teman kalau penasaran Nanti bisa uh, Ke rumah IFAW untuk baca Nah, untuk diskusi sore hari ini Beruntung sekali Ini istimewa kita kedatangan Mbak Mela, Mbak Mira Dan Mbak Alia Saya sumuk <tuh> <tik> live Instagram Nggak apa live Instagram uh, Sebenarnya teman-teman yang jauh itu juga udah nanya Ini live Instagram enggak um, Memang nggak ada broadcastnya pada hari ini Karena kita berniat untuk bikin dua kali diskusi ya Ya yang satu memang untuk teman-teman yang terdekat yang satunya lagi memang untuk menjawab teman-teman yang ada di uh, koridor agak jauh gitu. <gitu> koridor terluar dan barangkali nanti zoom dan dalam berbahasa inggris, jadi um, diskusi kita kali ini barangkali akan lebih uh, spesifik dan dekat, semoga kita bisa mengenal lebih dekat ya sosok Mbak Mela, kemudian niatnya ini seka selain untuk merayakan um, Lahirnya buku ini, ini juga memperkenalkan atau mengajak lebih dekat teman-teman ke dapur artistik dari Mbak Mela Jadi kupikir mungkin gini ya, karena kadang itu kalau diskusi buku kita akan berusaha untuk membuat diskusi ini jadi milik kita dalam artian, kita nggak enggak akan terlalu masuk ke dalam teks-teks Atau hal-hal yang dibahas dalam buku terlalu dalam Karena teman-teman mungkin sebagian besar belum punya kesempatan untuk membacanya Tapi nanti untuk teman-teman yang berkesempatan untuk membeli Kemudian membaca, kita akan mendiskusikan lebih lanjut di ruang yang virtual itu tadi Oke, kali ini Eh kita belum janjian ya, tadi siapa dulu yang mau ngobrol Oh iya iya iya iya Ya, ini mungkin bisa diceritakan dapur redaksi atau silakan Mbak Mela. Terima kasih. Terima kasih Lisis. Aku lepaskan masker sebentar. Ya, um, ya di sini aku mau bilang uh, bahwa Iva menjadi penerbit saya untuk buku ini dan saya sangat senang dan terima kasih Lisis dan teman-teman di Iva untuk. Um, membuka kemungkinan untuk menjadi rumah penerbit sekaligus apa juga menyebar buku-buku ini saya sangat senang uh, ini buku yang harusnya sudah diterbit 2020 uh, bersama dengan pameran saya yang pameran tunggal di Galeri Nasional di Jakarta tapi karena Covid itu ditunda dan Ya, buku otomatis juga ditunda, ditunda, ditunda, gitu. Terus, tapi akhirnya saya merasa ya pameran tidak layak. Aku bikin pameran tunggal dalam keadaan seperti ini, tidak masuk akal. Uh, apalagi pameran besar yang seperti yang saya berharap dengan karya-karya dari 10 tahun terakhir. Tapi buku tetap berjalan terus. Dan uh, alia yang harusnya jadi kuratorku untuk pameran di Galeri Nasional di Jakarta menjadi editor buku ini jadi um, kami tetap jalan terus karena para waktu itu juga penulis sudah mulai siapkan artikel dan hal seperti itu jadi saya merasa sangat senang bahwa akhirnya buku ini lahir um, dan sebetulnya saya merasa tetap perlu cetak buku ya karena seperti ini kenapa kita harus berkumpul untuk mendiskusikan hal-hal yang kita bisa menganggap penting dan terima kasih teman-teman semua datang, sore ini, terima kasih banyak, ini saya serahkan ke Alia Selamat sore, udah nyala ya? ya. Uh, selamat sore, terima kasih sekali untuk uh, Lisis dan teman-teman di Iva yang sudah memfasilitasi penerbitan buku ini seperti yang tadi diceritakan Mbak Mela dan terima kasih untuk Mira yang sudah kita repotin membaca buku kilat di sela-sela waktu dia lagi isolasi. Jadi PR selama isolasi dan semua teman-teman yang sudah datang ke rumah Ifaa. Kayaknya ini baru pertama kali juga saya datang ke Ifaa setelah pandemi untuk acara publik. Kalau kadang ambil apa gitu pernah, tapi uh, udah lama banget nggak uh, datang untuk acara publik di IFA'a jadi senang sekali uh, melihat wajah-wajah yang familiar di sini uh, kalau saya lebih pengen cerita tentang proses uh, mengerjakan buku ini dulu mungkin ya jadi buku ini sebenarnya merangkum uh, bedanya dengan fitting room tadi Rizy sudah cerita tentang fitting room, kalau fitting room itu Sampai tahun 2010 ya Mbak Mela, ya karya-karya Mbak Mela dari awal sampai di tahun 2010 Nah ini adalah perjalanan uh, kekaryaan Mbak Mela satu dekade berikutnya Jadi uh, sebagian besar walaupun ada yang baru juga ya Sebagian besar dari karya-karya yang ada di sini diciptakan tahun 2010 sampai 2020 Jadi seperti Uh, periode kedua dari masa kekaryaan Mbak Mela gitu Nah, uh, ada tiga penulis dalam buku ini uh, dua adalah Yola Lensi dan uh, caitannya Sam Blenny itu bukan dari Indonesia jadi yang dari Indonesia uh, hanya saya sendirian Yola uh, Lensi banyak bercerita atau banyak membahas karya-karya Mbak Mela dari perspektif bagaimana Uh, kekaryaan Mbak Mela ini berada dalam lingkungan uh, Skena, sejarah, dan penciptaan seni di Asia Tenggara Jadi uh, tidak hanya bercerita tentang sejarah seni di Asia Tenggara ya Dalam pengertian, uh, memband bukan membandingkan Tapi menghubungkan dan membangun konteks yang sama Dengan karya-karya dari seniman dari Singapura Dari Filipina, dari Thailand yang kalau dalam pandangan Iola pada tahun 90-an itu hampir semuanya memang dilekati dengan spirit apa? memperjuangkan demokrasi atau e, seperti menunjukkan perlawanan terhadap e, status quo, terhadap e, bersikap terhadap kekerasan-kekerasan yang terjadi. Jadi dalam pandangan Iola hampir e, semua karya-karya seni yang muncul di Asia Tenggara di tahun 90-an itu sangat dekat dengan aspek-aspek politik dan ini sangat dipengaruhi oleh uh, situasi uh, Asia Tenggara pada saat itu gitu. hampir semua mungkin hidup dalam situasi uh, terkontrol gitu ya kalau kita tidak bicara tentang dictatorship gitu uh, tentu saja pada saat itu Indonesia uh, mengalami uh, dalam pengaruh Orde Baru lalu juga di Singapura, di Malaysia konflik-konflik politik di Thailand, di Filipina semua menjadi satu inspirasi penting dalam penciptaan karya di Asia Tenggara Jadi Iola Lensi kemudian meletakkan karya Mbak Mela dalam gelombang seni yang membicarakan hal-hal atau konteks-konteks sosial politik tersebut nah, Kemudian dia melihat secara lebih spesifik apa yang terjadi di tahun 2010 sampai 2020-an itu adalah Ini kalau saya cerita nanti pada nggak baca ya <tuk> <tuk> <tuk> <tuk> Bagaimana radikalisme menguat gitu. itu menjadi salah satu pembahasan yang cukup polaritas ya Kalau dalam bahasanya uh, Iola uh, Dia banyak sekali menggunakan kata polaritas di sepanjang tulisannya karena dia melihat bahwa karya-karya Mela menjadi penting untuk mendobrak apa, situasi yang terkontrol, tertutup masyarakat yang masih melihat tabu, masih eh, berada dalam apa, tekanan sosial, gitu ya. Jadi eh, dalam pandangan Iola, karya Mbak Mela bisa menjadi alternatif untuk membicarakan isu-isu tersebut, dan apalagi ketika kita membicarakan eh, ide visual atau bentuk visual. Yaitu uh, kostum Atau jubah atau shelter uh, Dengan Sendirinya uh, Seringkali bentuk-bentuk Seperti ini dilekatkan dengan Konsep tentang identitas gitu. Dan disinilah kemudian Iola uh, banyak berbicara tentang Bagaimana uh, Karya-karya Melam memberi alternatif Wacana terhadap perbincangan Tentang uh, polaritas di Indonesia Pasca uh, Terutama pasca Pemboman WTC ya Melihat bagaimana Negara Indonesia berubah Ketika konstelasi global juga Berubah Lalu caitannya Sambrani Dia adalah penulis India yang sudah Lama sekali mengajar di Australia Jadi merefleksikan juga Pengalamannya sendiri Sebagai India diaspora Jadi dia melihat hal yang sama Juga bisa diterapkan atau bisa digunakan sebagai perspektif untuk membaca karya-karya sema gitu. Jadi pengalaman diaspora, pengalaman uh, di satu sisi keterpisahan dari apa yang disebut sebagai akar kebudayaan atau identitas asal, identitas asli uh, dan di sisi yang lain mulai menyelami konteks-konteks atau narasi-narasi yang tumbuh di mana dia hidup Jadi bagi caitanya Uh, seperti ada ketegangan antara pandangan-pandangan uh, kolonial dan pasca kolonial Dengan uh, situasi ketika seorang diaspora itu mulai membunyi atau menjadi bagian dalam kehidupan sosial sehari-hari Nah ini menarik misalnya di awal Caitanya sempat menyebut bahwa uh, ketika Karena banyak sekali dari proyek-proyek bakmela itu dikerjakan dengan riset lapangan dengan metode etnografi gitu ya Jadi dia pergi ke Papua, pergi ke Bali Kemana lagi ke Sulawesi Atau ketika di Jepang pun uh, uh, Menjadi orang asing Jadi dia banyak menggunakan uh, metode Mengunjungi suatu uh, komunitas Atau masyarakat sebagai bagian dari kerja riset Nah uh, menurut Caitanya uh, secara fisik Membentukan sebagai orang Eropa yang datang ke wilayah-wilayah ini Sudah menjadi bagian dari privilege gitu Nah sebagai seniman bagaimana kemudian menggunakan privilege itu Dalam kerangka yang lebih apa progresif gitu ya Kerangka yang lebih kritis Tidak hanya menempatkan dirinya sebagai orang yang ingin mengambil pengetahuan Atau uh, menyerap apa yang ada di sana Tetapi justru pada saat yang sama membangun dialog atau Mengkritisi relasi-relasi uh, yang terjadi di masa lalu Terus apalagi ya ceritanya ya? <guluh> dia banyak, oh cahitannya juga menarik ada bagian yang dia uh, Memberikan relasi apa yang diciptakan Mbak Mela dengan Praktik-praktik dari seniman perempuan lain di Asia Jadi misalnya melihat uh, bagaimana keterkaitan Isu tentang tubuh, tabu, seksualitas Itu tidak hanya menjadi perbincangan di Asia Tenggara saja Tapi misalnya di India banyak karya-karya seniman India Yang juga uh, mengarah ke narasi-narasi tersebut Misalnya Nalini Malani, lalu juga karya Libul Jadi uh, ini bagi saya menarik ya untuk selalu uh, menunjukkan Bagaimana apa yang diciptakan oleh seniman dalam satu konteks kebudayaan Uh, tidak berdiri sendiri tetapi dia uh, dengan sendirinya membangun relasi atau ada benang merahnya Dengan uh, apa yang kita lihat dari seniman-seniman dalam konteks kebudayaan yang lain uh, Kalau saya sendiri kemudian ketika sebenarnya saya membaca setelah tulisan Iola eh, Saya menulis setelah tulisan Iola selesai Jadi uh, saya sudah tahu dulu Iola mau nulis apa Nah di situ saya melihat bahwa e, seperti yang disebut lisis tadi Kadang-kadang yang ingin dilihat atau ingin didapat orang dari sebuah buku seniman itu juga soal dapurnya, proses kreatifnya Jadi bukan sekedar pembacaan seorang researcher, pembacaan peneliti atau kritikus atau penulis terhadap karya-karya itu Tetapi kadang-kadang kita butuh deskripsi, bagaimana sih Melah bekerja, bagaimana sih ide ini muncul gitu. Uh, bagaimana uh, datang ke sebuah tempat dan uh, mengajak orang-orang di sana untuk berkolaborasi Karena saya kira uh, kolaborasi atau pertemuan dengan mereka yang asing ini adalah satu aspek penting ya Dalam penciptaan karya Mbak Mela, hampir semua pameran-pameran di luar negeri kan menggunakan model dari sana ya jadi harus selalu ada komunikasi, selalu ada percakapan antara seniman dengan orang-orang yang kemudian akan terlibat menjadi bagian dari karya tersebut. Jadi saya kira ini aspek yang penting. Dari situ saya kemudian memfokuskan pembahasan saya justru pada aspek penciptaan itu. Jadi yang pertama soal metode, jadi saya melihat bagaimana Metode-metode etnografi itu juga menjadi bagian penting dari kerja Mbak Mela, termasuk ketika dia mendatangi uh, masyarakat yang dulunya masih hidup menggunakan memakai barcode. Pakaian yang dia dari kain itu di sebuah tempat di Sulawesi, lalu uh, sempat juga melakukan residensi di museum di Vienna, dan di situ melihat artefak-artefak. Artefak koleksi museum tersebut yang berasal dari Indonesia uh, lalu bertemu dengan ibu-ibu di sebuah pulau di Jepang ya, yang uh, cukup terpencil dan hampir semua ibu itu usianya, ini di atas 80 ya, di, ya, ibu, ya, di atas atau 80 atau 90 dan uh, mereka semua menjadi bagian dari proses penciptaan itu mulai dari menyumbangkan kimononya sampai kemudian uh, perform juga ya mbak ya mereka uh, perform di karya mbak Mela jadi uh, metode etnografi dan apa ya kerja-kerja Berperspektif antropologi ini memang uh, cukup banyak uh, mewarnai metode kerja mbak Mela lalu juga saya melihat uh, dalam hal metode uh, upayanya untuk Menggali materialitas itu yang menarik, gitu. Dan materialitas ini tidak hanya berkait dengan apa yang kita lihat di medium karya, gitu ya, tapi biasanya juga materialitasnya berhubungan dengan narasinya itu sendiri. Jadi, yang kalau teman-teman di kelas asana, kemarin kita bahasannya materialnya itu punya sejarah dia tidak berdiri sendiri sebagai material, tetapi dia menghadirkan sejarah juga yang narasinya tidak bisa dilepaskan dari sana misalnya ketika Mbak Mela menciptakan karya lubang buaya gitu nah, yang menarik justru Mbak Mela memilih menggunakan kulit buaya beneran untuk berbicara tentang metafor lubang buaya gitu, jadi Uh, ingatan yang kelam dalam narasi sejarah kita gitu. Biasanya kalau saya kecil gitu mungkin karena saya termasuk generasi yang uh, Setiap jam 9 di gelandang ke bioskop nonton G30 SPKI itu Jadinya uh, bu lubang buaya itu selalu punya konotasi mengerikan, uh, menakutkan Sering ya saya pergi ke sebuah tempat kalau itu lapangan Luas dan gelap saya merasa ini kayak masuk lubang buaya gitu kan? Jadi itu sudah menjadi ingatan tersendiri dan saya kira banyak di antara generasi saya mengalami itu gitu Nah justru di karya Mbak Mela, uh, lubang buaya itu jadi sesuatu yang punya uh, apa, aspek humor gitu Jadi penonton diajak masuk, memasukkan kepalanya ke mulut buaya dan itu menjadi bagian dari kostum yang sangat performatif gitu nah, Uh, saya banyak menulis juga soal soal seperti ini, bagaimana materialitas itu berhubungan dengan narasi Dia membawa sejarahnya sendiri Lalu satu aspek lagi yang saya kira juga uh, masih penting untuk dibicarakan adalah uh, Bagaimana saya membahas isu-isu uh, pasca kolonial dekolonisasi dalam kerja-kerja Mbak Mela Karena memang nanti Mbak Mela bisa cerita lebih banyak tentang ini kegamangan bahwa menjadi bagian dari bangsa Eropa yang punya sejarah ekspansi wilayah, punya sejarah kolonisasi gitu dan bekerja di wilayah uh, yang terjajah itu selalu menimbulkan problem etik sendiri gitu dan uh, bagaimana seorang seniman kemudian uh, melampaui atau mengatasi problem-problem etik itu melalui berbagai proyeknya. Gitu. Saya kira. Di uh, diaspora, atau situasi kenyataan bahwa identitas Mbak Mela sekarang menjadi diaspora itu membantu, ya, itu agak berbeda dengan proyek-proyek uh, residensi. Misalnya, di mana orang Eropa datang hanya untuk waktu dua 3 tiga bulan, lalu bekerja menggali konteks-konteks tertentu yang uh, di sini lebih sensitif, gitu. Tapi karena Mbak Mela sudah di sini lebih dari 30 puluh tahun. Ada uh, pengetahuan, ada penghargaan atas konteks-konteks lokal yang lebih dalam Dan ini menghindarkannya dari problem-problem etis Karena masalah kolonial atau pandangan-pandangan yang uh, bias dari sejarah kolonial itu Walaupun kadang-kadang kita tidak bisa memungkiri ya uh, sesekali di situ muncul nostalgia terhadap apa Peninggalan Belanda di Indonesia Atau nostalgia terhadap bagaimana Kehidupan uh, budaya Indis Dalam masyarakat kita itu muncul uh, Jadi semacam romantisme gitu Di beberapa karya Tapi yang menarik justru saya kira Gagasan-gagasan uh, yang romantis atau nostalgis ini Tidak dibebani oleh Pesan-pesan uh, politik yang terlalu berat gitu Jadi Uh, ini menjadi bagian dari perjalanan untuk menziarahi sejarah Mbak Mela sendiri. Misalnya ketika mengumpulkan poskart-poskart dari uh, keluarga Belanda tahun 1930-an yang uh, jadi ada masa ketika orang-orang Indonesia, orang-orang Belanda di Indonesia nggak bisa lagi mengirim poskar karena di sana sedang perang dunia. Jadi banyak sekali yang poskar postcard tertinggal di sini dan itu diolah menjadi karya oleh Mbak Mela Jadi ya itu tadi sedikit cerita tentang isi buku ini dari Iola Lensi, dari Caitanya Dan bagaimana saya sendiri sebagai orang yang cukup dekat dengan Mbak Mela Mengikuti praktik Mbak Mela hampir 20 tahun, tua juga ya aku jadi uh, bisa cerita justru tidak dalam kerangka pembacaan saja, tetapi membuka uh, perbincangan tentang metode, tentang sejarah material dan aspek-aspek uh, lain yang saya kira uh, tidak terlalu berjarak dengan kenyataan di sini. Itu aja sih krisis dari aku. Oh ya, uh -huh. tapi aku bosen nggak ya ngomong ini? <laughs> ya nggak usah ya nanti aja. <laughs> karena itu oh, menanggapi Lisis, kenapa kemudian saya tidak membicarakan gender di sini? Mungkin karena bagi saya karya-karya dari perupa perempuan seperti Mbak Mela itu tidak lagi melihat gender sebagai tema gitu. Jadi karyanya bukan lagi tentang seorang perempuan yang melakukan A B atau sejarah perempuan A B, tetapi justru dia sebagai perspektif. Artinya ketika dia bicara kolonialisme, ketika dia bicara uh, apa sejarah yang Lubang Buaya tadi atau narasi-narasi uh, lain selalu ada uh, perspektif gender di situ, selalu ada upaya untuk melawan konstruksi gender yang sudah mapan. Jadi itu kenapa saya tidak secara langsung membicarakannya sebagai tema karena bagi saya hampir semua Karya-karya Mbak Mela sudah punya kesadaran bahwa gender dan feminisme adalah perspektif. Oke, Makasih kasih Mbak Alia.